Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat I think let's dimanapun kalian berada Jumpa kembali di bersama bimbin Hari ini spesial ulang tahun Bilkir Sumairah Raza banyak doa dan ucapan yang diberikan oleh para sahabat baik, orang-orang terdekat maupun sanak saudara untuk ulang tahun Bilkis hari ini. Dan ucapan itu juga datang dari Krishna Fahreji, sang bibi. yang Bilkis memanggil Krishna Fahreji. Stylist dari Ayu Ting Ting Dengan panggilan Bibi Dari kecil hingga saat ini Krishna selalu menemani Ayu Dan juga bermain bersama Bill Inilah doa dan juga ucapan Serta kiriman video yang diberikan oleh Krisna Untuk Birgis tercinta nah, Dari Bibi untuk Birgis Pemerah Raja Semoga menjadi anak yang soleh Dan pastinya selalu menjadi anak yang baik dan sini juga kita mengintip nih dekorasi dari persiapan ulang tahun Bill Kills hari ini yang pastinya akan meriah pemirsa. Dengan dibalut oleh balon-balon berwarna ungu dan juga biru serta dominasi berwarna hitam. Di sini ada foto Bilkis Sumairah Razak yang terpampang sangat besar. Sepertinya di sini akan ada surprise party yang diberikan oleh ibunda tercinta untuk Bilkis Sumairah Razak. Foto Bilkis terpampang sangat jelas dan juga indah menggunakan payung besar. Dengan dijelaskan yang sangat luar biasa bagi sahabat semua, selamat menyaksikan informasi hari ini. Untuk sahabat, mimin sajikan spesial ulang tahun Pilegis, dan di sini kita melihat dekorasi persiapan dari ruangan yang akan digunakan oleh keluarga Itinting. Dalam menyambut pesta ulang tahun Dan banyak sekali ini Doa yang diberikan oleh Ayu Ting Ting untuk putri Tercintanya hari ini Yang beranjak Usia 9 tahun Mimin juga ucapkan selamat ulang tahun untuk Bilqis, panjang umur, murah rezeki, jadi anak yang soleha, baik, dan juga berbakti. Di sayang, bunda, kakek, dan juga nenek, happy selalu untuk Iqis, dan selalu menjadi kebanggaan semuanya. Alhamdulillah sahabat semua, selamat menyaksikan. Semoga menghibur, mimin akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ampun lucu banget Terima kasih demaya dekorasi Oh belum selesai nih guys keren banget Terima kasih dekorasi ya ampun lucu banget Terima kasih demaya dekorasi Oh, belum selesai nih, guys Keren banget Makasih So, with the play dead, Will you regret Everything that you did That you said I don't think you understand what you do.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 pelilinnya nah, sekarang, sekarang juga sekarang, doa saya yang baik ya nak ya habis uh, dua tiga <Tidak>. Tapi berarti sayang sayang. Iya. Cepat ya. Eh <laughs> <laughs> ya, ya. oh, rajin ya. Rajinnya rajin ya Nak ya. Sampai cucu anak cucu yang sore. mau tidur listrik tadi. Tahun-lantahun, uh, ya, uh, oh, <rafa>, merah, merah tuh, merah aja pakai kamu bobok Telinga, tali, tali kakak ikis. Itu... Oh, tamam. Jangan... Ya Bibi? Jangan lupa ya, okay. Bibi. Terus rapi, rapi. Pengen bunda aja yang bilang. Good hmm. history. Nah, yang apa? Yang parfum Dior. Yang, ituloh, yang itu loh, yang parfum. <laughs> parfum. Yang parfum Dior. Coral, but you have to buy it now. Yes, uh, I go a mall, aftar. Bisa, bisa bacot? Doa? Bodoh amat dah, leh. Bye bye. See you tomorrow. Don't forget to bring some presents <laughs> Happy birthday. Happy birthday. sekarang juga baca doa dulu nak baca doa dulu ya, doa dulu, ya. ikis mau baca doa ikis sehat panjang umur jadi anak pinter saya sayang sama bunda ayah ibu anti nurut kata bunda pinter cerdas makin pinter terus berdoa saya terus nak berdoa sayang berdoa dalam hati sehat ya Panjang umur, umur, makin pintar, soleha. Amin. Semua dikabul di yang berani? tiga oh, oh, oh, yang birthday anak bunda cantik lebih baik, Raza saya terus panjang umur banyak rezeki anak baik pintar soleha sayang Bunda dulu apa kata Bunda sayang ayah ibu ati Bunda ya semoga cita-citanya iki semuanya terwujud ya apa inginkan apa ini semoga tercapai okay. baik pakai pintar udah 9 tahun yeee yeah. saya suka hamidah saya suka hamidah Sarang Uri uribikis, saya cinta hawida. I love you, I love you. Love you too. <laughs> Potong kuenya sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. juga. ye. Yeah. Siapa? Siapa? Siapa? Ayo Bunda pengen tahu deh. Ayo. Ayo ayo bagi kuenya bagi kuenya, bagi kuenya. Bagi kuenya. Bagi kuenya. ayo sini dong ya oh, kasih siapa, siapa kasih siapa apa Kue kedua Buat siapa Kue kedua Buat siapa Buat siapa, Buat siapa? Kue ketiga Buat siapa Kue ketiga No, I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo, got me coming back for more. Even when I've been screwed, dolls full of pins pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you. In